Halo teman-teman, selamat datang di channel Cek Gambar Itu channel yang membahas tentang AutoCAD Arsitektur dengan tutornya yang ber-background arsitektur Jadi kita uh, sebelum mulai, baiknya di-subscribe terlebih dahulu ya teman-teman Dan juga kasih like-nya dan komentar, kritikan, dan saran di kolom komentar di bawah Oke, sebelum kita mulai, kemarin kita ngebahas tentang denah ya teman-teman kita lanjut ke tampak. Jadi sebelum kita membuat tampak, baiknya kita bikin atapnya dulu nih. Biar kita bisa jadi patokan untuk uh, foto tampak dan tampak depan juga tampak samping. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, lebih baik kita bikin layarnya dulu ya teman-teman. Layar atap, jadi kita bikin LA Enter. Lalu kita tambahkan layar baru, di sini kita namain AA yaitu AutoCAD Arsitektur04 baru kita sudah buat yang 02, 03, jadi kita tambahin 04. Nah 04 ini kita kasih ketebalannya uh, 09 aja ya teman-teman. Uh, dia beda sendiri lah, jadi lebih tipis. Jadi ini kita kasih garis oranye warnanya. Nah setelah itu kita mulai saja kita copy ke sampingnya. J uh, o enter nah, taruh di sini. Nah kita hapus ya yang nggak diperlukan karena kita mau bikin atapnya aja. Jadi kita bikin dana atap itu yang kita sisakan hanya dinding-dindingnya yang memang dinding ini, ya, ini. untuk perabotannya kita hapus semua Juga pintu jangan lupa dihapus nah, seperti ini kalau sudah yang ini kita rapatkan ember, handler Kita klik sudutnya yang ini kita juga rapatkan dengan sini Dan titik kirinya sungguh birunya ini ke sini juga bagian sini sumber birunya kita tarik juga sumbernya ini juga ya seperti ini teman-teman nah sudah selesai lanjut kita bikin garis atapnya jadi garis atapnya yang bagian sini tuh dia lebih panjang teman-teman jadi kita offset aja sekitar Uh, kita buat aja 50 teman-teman buat offset 50 ini terus yang ini kita offset uh, 30 teman-teman ini nah yang ini dia melewati teman-teman jadi dia disini teman-teman posisinya Siap. terus yang ini kita tarik aja dari sini kita trim nr nah, under dua kali yang bagian sini ini kita kerana uh, yang sini sejajar sama, sama yang ini jadi kita mirror aja buat yang belum tahu uh, ini kita ratain ini bagian sini buat yang belum tahu teman-teman kita ambilnya dari sini teman-teman mirror bagian sini kita tahan shift di kanan harus between two point ini ke sini dan ini sini oh iya teman-teman yang belum tahu cara membuat denahnya bisa lihat atau cek di link di atas nih sebelah kanan ya itu nanti dia bagian satunya teman-teman yang sudah saya bahas cara pembuatan denah jadi teman-teman hmm, bisa lihat di situ sebelum memulai membuat tampak jadi kita sudah jadi ininya kita RC ya RC ini dari sini kita sini dia buat full jadi sorry kita nggak buat full jadi dia ada titik temu di tengahnya ya teman teman habis dari sini ini baru kita mirror ini juga kita ambil dari sini enter. bagian sini ini kita mirror nah selesai ini kita bikin atapnya teman-teman itu h enter terus kita cari asiran atap yang ini teman-teman Ditambahin yang like object objek nah, ini kan dia buangnya ke depan kita putar aja jadi 100 derajat 100 sama puluh derajat ini kita selesai 100 sama 10 nah ini juga kita uh, select select object nah ini kita mirror aja teman-teman mirror di sini kita bisa klik ini kita ganti uh, layernya layer yang tadi yang baru 0.4 nah ini kan terjadi teman-teman untuk memicu kita bikin tampak tepat kita nggak tahu nih tampak samping seperti apa jadi untuk kemirian atap kita harus bikin tampak samping itu teman-teman tampak sampingnya kan kita mau ngambil bagian sini ya, teman-teman dari sisi kanan uh, terus lihat ke depan jadi kita um, ini kita copy ctrl enter lalu kita um, miringkan seperti ini kita rotate rotasi ya seperti, nah, seperti itu kita bisa lihat garis yang ini ya teman-teman ini kan garis dingin ini kita tarik ke bawah ini juga garis dingin ini kita tarik ke bawah nah ini juga kelihatan ya teman-teman tarik garisnya ke bawah nah, terus kita minum garis untuk nah, uh, alasnya kita bikin alasnya Terus kita bikin patokan nah, kita kan ini ini dan ini jadi kita copy nah, set atau offset 3 meter nanti meter sampai kita hilangin lalu itu kita rotasi ro enter yang sebelah sini kita gak mau ini hilang ya jadi kita copy ro, enter masih ada Gak apa sih atap kebiasaannya 35 ya teman-teman Nggak buat 35 Nah sebelah sini Kang Jefor Ups Tempat di sini Kita naruh saja di sini ya Jadi kita mirror Tuh. Ini kampus Nah kampus ini juga berperluan masih ada pekerjaan lagi teman-teman kita yang ini belum nah ini kita lihat dulu sorry teman-teman kita yang ini yang harusnya atapnya yang tadi jadi atapnya ini itu manjangnya sampai sini teman-teman kita offset ya offset nah ini kita nggak uh, tahu nih sampai seberapa jadi kita bikin hmm, offset ke atas aja teman-teman kalau dia offset ke atas dia atap ini kan dia ada di sini ini. kita offsetnya ke bawah bisa kita ke bawah belas. Hmm, terus kita offset lagi 5 dia kita kalau kita offset belakang dua buat atau sop seperti ini kita mirror kita trim kita trim semua yang nggak diperlukan seperti ya. itu kita bikin garis tengah nlocknya nah, nlock atapnya kan kita nggak mau sembarangan jadi kita a enter itu nuknya nih kita buat tengah atau kita uh, kita copy aja tengah seperti ini nih nuknya jadi nuknya terus kita bikin uh, ini kita copy aja kita grup dulu baru <tuh> grup ya Sendiri. ini kita mirror ini nah, ini di mirror udah terus karena ini bedanya -bedanya di sini, kita tarik ini, ini, nah, kalau ini, ini itu kita hapus dulu ini juga kita hapus Nah, kalau ini kita hapusnya di sini hmm. ini dua sekarang kita bakal kita pakai. Jadi, kita bikin lagi yang sebelah sini, belum -belum. dia lebih tinggi. Jadi, dia hmm, kita belum tahu nih nah, atapnya ini dimana, berhentinya hmm. ini kita hapus. Kita bikin garis baru pengguna di ya. sini agar garisnya lurus ya. Jika Dan berarti dari um, sini ini teman-teman tadi dimaksud ini ya. Oops ini dari sini kita tarik oh, rata ini ya juga rata ini harusnya kalau ini udah dapet rata jadi kita tinggal bikin di atasnya segini si aja teman-teman kita akan aja di atas segini oh jadi kita bikin dari sini ini kita tarik teman-teman lagi -teman. disini terus kita rotasi enter klik ini terus kita nggak mau kehilangan jadi co enter nah, ini 35 juga teman-teman 35 tapi itu teman-teman jadi ini kita uh, mirror ya ini ini kita enter kita enter kita ini, dengan, nah ini kita karena garisnya dari jadi kita offsetnya ke dalam ke bawah offset lagi lima eh, kita offset lagi lima kita offset, Kemudian, satu sop satunya dua, lalu kita copy aja ini dua, kita mirror, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Nah, kurang lebihnya ada uh, bagian sini kita hapus yang bagian sini kita hapus ini Jadi, dia kata kata nah ini saya hilangin saya hilangin yang nggak perlu juga hapus Harus bantu doang kan. nah, selesai itu saya teman teman Nah kita bisa bikin tampak depannya kalau ini udah selesai. Hups, kaget ya. Terima kasih teman-teman untuk yang masih bertahan di video ini. Saya minta waktunya sebentar ya, tolong di subscribe channel saya, cek gambar dan nyalakan notifnya. Untuk teman-teman yang baik, kasih like-nya juga. Uh, kirimkan ke teman-teman kalian yang ingin mengetahui seputar arsitektur juga AutoCAD tentang tutorial-tutorial. AutoCAD lainnya hanya ada di Cek Gambar juga, kalau ada kritikan saran boleh tuh teman-teman langsung aja komentar di bawah ini ya. Terima kasih, Jadi, kita bakal, teman -teman. Uh, ini Hai, hai, hai, teman hai, ini baru lagi kita terus kita Nah untuk ini karena ada jadinya bagian tepinya yang kita ambil sudut ini kita tinggal menyesuaikan saja sama ini. masih tampak samping jadi ya seperti itu membuat tampak depan kita mulai dari tampak sampingnya dulu membuat atapnya dulu Baru um, misalnya ini kan dia bagian sini, kan dia lebih rendah atapnya kita pakai yang ini teman-teman Kita tarik lagi garisnya Ini tapi Kita hapus Nah ada offset di sini um, Kita tarik ke bawah ini buat C atap yang sebelah Ini akan ada open. jadi kita bikin atap yang sebelah sini nah, kita tarik lagi, disini belah sini disini juga, kita tarik, nah disini belah sini ini kita hapus ya, teman-teman mendengar baca, nah seperti itu, jadi ini kita hapus juga, jadi kita uh, mainin di posisi knock -nya. ini, kalau levelnya tinggi ini, jadi kita hapusnya dari atas dulu teman-teman, okay yang bantaran terlejut ke luka. juga pada sini obelan ini kita copy ini kita gak perlu ya gak terlalu lanjut di sisi pinggirnya gak terlalu nah ini udah setelah itu kita tarikan gini Nah, si pintu, teman-teman, ini kita tarik, bagian bawah, kita trim, ini kita offset ya, offset dua meter dua ratus cm. Nah, ini kita uh, kasih persen, teman-teman, persen 4 t. yang terlambatnya kita bikin si ini jendela gendela kita okset aja 80 nah ini kita tarik teman-teman nah, ke bagian sini juga kita tarik ke bagian sini ya kita trim, trim clearing udah kita rectangle aja teman -teman. nah yang kita pusatnya kita kasih 4 cm terus bagian tengah kita buat garis ini kita rectangle kembali Nah kasih penumbalan aja nih kita 8 cm mau dia buka ke samping atau mau buka ke atas nah, seperti itulah miroran untuk jendela kaca sederhananya nah ini tinggal kita kasih in handle dengan handle pimpinnya kita buat aja kotak seperti ini kita kasih handle nah begitu nyatakan handle nya ini tinggal kita blok kalau nus kita di enter nah, kita gunain dengan nah, caranya co enter bagian paling sudutnya kita ketahan shape, klik kanan kita sambil yang form dari form sama sudut sebelah sini kita bawahin kita ikutin rata sama si ujung sudutnya si pintu nah, sedapetnya Hup. seperti itu dan ini tinggal tambahin RC Run teman -teman. jadi caranya kita enter kita masukin titik point ya nah ini, ini. Nah, ini akhirannya kita ganti ke atap nah yang ini kita ganti layer zoom paling luar yaitu aa03 gimana mudah bukan cara seperti ini lebih cepat teman-teman untuk bikin tampak nah, ini udah jadinya teman-teman jadi belum dihapus teman-teman bisa geser hasilnya seperti ini teman-teman ini tampak samping sebelah sini ini kalau teman-teman mau tampak samping sebelah sana tinggal di mirror aja teman-teman mudah bukan? nah buat yang Jangan sampai lupa dulu tolong di-subscribe di bawah juga nyalakan notifnya untuk waktu dan kesempatannya lain kali bisa ngeditan channel ya teman-teman buat membangun channel cek gambar. Terima kasih.